Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan bahas Kunci jawaban di halaman 191 dan 192 Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Baik adik-adik, kita akan baca dulu perintah dalam soal kali ini atau tabel kali ini garis di bawah hi kalimat yang berisi ide pokok di setiap paragraf dan tuliskan jenis paragraf tersebut nah di sini nanti kita diminta untuk menggaris bawahi kalimat yang berisi ide pokok oke itu nanti kita akan garis bawahi mana kalimat yang termasuk kepada ide pokoknya Baik kita akan jawab dari paragraf pertama Nah kita akan menggarisbawahi untuk ide pokoknya dulu Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air Konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain tergantung pada kondisi tubuh aktivitas yang dilakukan hingga kondisi cuaca. Nah, baik untuk paragraf ini ide pokoknya kita tentukan ide pokoknya dulu. Ide pokoknya ada pada kalimat pertama. Nah, di sini karena kita diminta untuk menggarisbawahi maka kita garisbawahi mana yang termasuk ide pokoknya. Oke. Jadi yang termasuk ide pokoknya di sini adalah Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Nah, sambil kita jelaskan, dalam paragraf yang ide pokoknya di kalimat pertama, maka paragraf tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf deduktif. Deduktif. Jadi, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya ada di kalimat pertama. Nah, kita sudah garis bawah ya. Baik, untuk paragraf berikutnya. Orang de dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Tentu saja, kita tidak harus meminum 2 liter air sekaligus. Kita bisa membagi waktu mengonsumsi air putih sehingga jumlah yang dibutuhkan tubuh bisa terpenuhi. Salah satu waktu terbaik untuk mengonsumsi segelas air putih adalah pagi hari atau saat bangun tidur. Selebihnya bisa dibagi setelah sarapan, makan siang, saat belajar, berolahraga, atau ketika rasa haus datang. Nah untuk yang paragraf kedua ini ya, jadi kalimat utamanya Atau ide pokoknya itu ada pada kalimat pertama Oke. Ide pokoknya ada pada kalimat pertama Kita garis bawahi dulu kalimat pertamanya Baru kita akan baca Jadi kalimat pertamanya adalah Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari Ini adalah ide pokoknya Nah kemudian ketika sebuah paragraf yang ide pokoknya ada di awal kalimat, maka itu termasuk kepada jenis paragraf deduktif. Deduktif. Oke, kita akan jelaskan sedikit. Paragraf deduktif adalah kal paragraf yang ide pokoknya ada di kalimat pertama dan kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Itulah Paragraf deduktif, nah, di sini mana kalimat penjelasnya? Ada pada kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Oke, mohon tunggu sebentar. <tuk> Baik, kita akan lanjutkan adik-adik ke paragraf berikutnya. Oke, kita langsung saja baca paragraf berikutnya: mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak, akan membahayakan bagi tubuh. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang tersebut. Dengan demikian, kesehatan tetap terjaga. Baik di sini, kita akan uh, mencari untuk kalimat, mohon maaf, untuk ide pokoknya. Baik, itu pokoknya di di paragraf ini adalah mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Kemudian berikutnya, minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang tersebut. Dengan demikian, kesehatan tetap terjaga. Baik. Nah, ini merupakan Jenis paragraf adalah paragraf campuran. Campuran. Kenapa paragraf ini termasuk paragraf campuran? Karena kalimat ut uh, karena ide pokoknya itu ada pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, kalau ide pokoknya ada di kalimat pertama dan kalimat terakhir, maka itu termasuk kepada jenis paragraf The, uh, jenis paragraf campuran Baik, kita lanjutkan ke soal Atau ke paragraf yang keempat Sebaiknya, kekurangan konsumsi air putih Dapat mengakibatkan seseorang mengalami Dehidrasi alias kekurangan cairan dalam tubuh Dehidrasi dapat menimbulkan gejala Berupa tubuh lemas, sakit kepala Sulit berkonsentrasi, bahkan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Jelaslah, kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Baik untuk yang ini, ya, untuk paragraf keempat ini, kalimat utamanya ada di terakhir. Jelaslah, kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Nah, jadi kalimat utamanya atau ide pokoknya itu ada di kalimat terakhir. Nah, ketika ide pokok ada di kalimat terakhir, maka paragraf ini termasuk ke jenis paragraf induktif. Induktif. Kita akan lanjutkan ke paragraf berikutnya. Di samping itu, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Secara sederhana, metabolisme adalah proses tubuh mencerna makanan, minuman, yang kita konsumsi. Menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh, lalu membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Sisa ini dikeluarkan melalui keringat urin atau feses Proses ini akan lebih lancar jika kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Nah, untuk paragraf kelima ini, kita akan cari dulu untuk kalimat utamanya. Atau ide pokoknya yang kita cari ya. Oke. Berarti, ide pokoknya ada di kalimat utama. Minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Nah, kemudian untuk kalimat kedua, ini adalah kalimat penjelas. Kemudian kalimat Ketiga, juga merupakan kalimat penjelas Be Begitu juga dengan uh, kalimat yang terakhir merupakan kalimat penjelas Maka, untuk paragraf yang kelima ini termasuk kepada paragraf deduktif Deduktif Baik